Oke pak kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial bagaimana cara mengetahui atau cara ngecek region akun kalian ya baik itu di PS3 mungkin atau mungkin ya PS4 atau ya mungkin Playstation Network lah ya Nah uh, di PS4 ini sebenarnya nggak terlalu ngaruh yang namanya uh, region gitu ya untuk mesinnya ya, untuk mesinnya nggak ngaruh. Karena ya di PS4 memang nggak ada region lock gitu, beda kayak Nintendo Switch. Jadi di Nintendo Switch itu memang ada versi yang bebas atau versi yang uh, bisa lo bisa main game apapun gitu ya, region manapun. Dan ada versi Cina gitu, jadi versi Cina ini ya agak sedikit restrik gitu. Jadi cuman apa cuman game-game yang dari Cina aja gitu, atau mungkin bukan game dari Cina ya. Pokoknya game yang udah lulus lah gitu, lulus sensor mungkin. Dan ya, yeah, kalau lo tau juga sih ya. Uh, Nintendo Switch itu yang harganya uh, murah Itu biasanya adalah yang versi Cina gitu Dan ya hati-hati aja kalau misalnya lo mau beli Tapi untuk PS4 gitu ya Yang paling ngaruh adalah uh, dari region ya Itu cuma ngaruh ke save sama ke DLC gitu Jadi kalau beda save uh, itu nggak bisa dipakai Dan kalau DLC nggak bisa dibeli gitu Walaupun kalian bisa beli tapi Nggak bisa muncul gitu untuk DLC-nya gitu Dan kalau udah beli sih itu sayang banget deh. Ya. Dan ada juga memang beberapa game yang tidak peduli Sama region gitu dalam tanda petik gitu ya tidak peduli contohnya kayak personal 5 di sini personal 5 saya itu region 1 ya untuk bluray-nya tapi di PS4 saya masih bisa beli gitu saya pakai region 3 kan Nah saya tahu dari mana gitu saya pakai region 3 jadi region ini kalian bisa melihat misalnya di sini di uh, misalnya kalian gamenya gitu ya, kalian pilih dan kalian pencet di pad bawah atau analog bawah kalian bisa klik ke PlayStation Store dan nanti akan muncul yang namanya DLC gitu ya di sini nih Nah kalian bisa melihat dari mata uangnya karena di sini adalah rupiah gitu rupiah ini adalah termasuk region 3 ya setahu saya karena Asia Tenggara gitu kan contohnya mungkin Malaysia Singapura dan uh, yang lain lain ya gitu nah untuk uh, region 2 Jepang ya kalau nggak salah Jepang itu beda gitu region 2-nya sama uh, region 2 Eropa setahu saya cuman nggak tahu juga sih Jepang apakah region 4 nggak tahu juga gitu tapi ya intinya beda sih ya untuk regionnya gitu atau mungkin kalau misalnya kalian uh, ke PlayStation Store gitu ya kalian bisa melihat juga akun kalian gitu untuk mata uangnya apa dan ya mungkin dari uh, mata uang untuk DLC-nya bisa beda mungkin mungkin ya kalian bisa klik ke chart ini gitu ya atau mungkin ke keranjang dan kalian bisa melihat di pojok kanan walaupun tulisannya agak kecil juga gitu ya itu ada tulisan RP gitu dan berapa wallet kalian walaupun wallet kalian nol ya intinya kalian bisa tahu gitu yang mata uang yang dipakai untuk akun kalian apa gitu. Kalau mungkin uh, dollar, tapi bukan dollar Singapura ya, uh, dollar atau mungkin dollar Australia gitu. Kalau misalnya dollar Amerika, USD, itu biasanya region 1 ya, untuk benua Amerika kayak Meksiko juga. Meksiko kayaknya region 1 juga deh, cuman saya nggak tahu juga karena saya cuman punya region 3 gitu untuk akunnya. Dan kalau mata uang kalian misalnya uh, Eropa atau mungkin uh, Turki, ya. Turki Lira, ya, Lira bukan sih namanya, nggak tahu juga itu adalah region dua gitu jadi uh, euro atau mungkin Pound sterling mungkin atau yang ya pokoknya negara-negara di Eropa gitu yang mata uangnya gitu jadi kalian bisa melihat patokannya adalah dari mata uangnya kalian bisa melihat misalnya rp rp oh, masuknya Indonesia gitu Indonesia uh, masuknya ke region mana gitu region tiga Oh berarti akun kalian region tiga kalau misalnya kalian pakai uh, Australian dollar gitu berarti akun kalian region 4 yang setahu saya kayak region 4 itu adalah Australia gitu jadi region satu itu Amerika region 2 Eropa dan Timur Tengah ya kayaknya nggak tahu sih Afrika masuk ke region 2 atau region mana untuk region 3 kayaknya Asia tapi nggak tahu juga untuk Rusia gitu Rusia apakah masuknya ke region uh, 3 atau dua gitu atau mungkin satu atau juga karena saya nggak hafal gitu detailnya nah intinya kalau kalian misalnya mau beli game apakah ngaruh gitu ya? kalau region menurut saya nggak ngaruh kalau misalnya kalian memang enggak mau beli DLC sama add-on gitu Jadi kalau kalian misalnya Oh saya takutnya beli region 2 tapi akun saya region 3 takutnya nggak bisa dimainin enggak gitu yang namanya PS nggak ada yang kayak gitu dan bagusnya kayak gitu dan walaupun bukan cuman game doang sih kayaknya untuk DPS ya saya juga udah nyoba untuk nonton uh, blu-ray nggak jadi masalah gitu kayak blu-ray uh, film ya nggak jadi masalah nggak ada masalah apapun gitu dan Uh, Kalau kalian misalnya nggak peduli sama DLC, kalian nggak peduli sama head-on, dan mungkin kalian cuma punya satu game gitu, kayak misalnya kayak gamenya ini cuma punya satu versi gitu, kayak misalnya versi region 2 kalian bisa pakai save gamenya terus gitu. Kalau kalian misalnya tiba-tiba ganti kayak region 3 ya kalian harus namatin lagi gitu untuk gamenya. Kalau kalian mau dapat uh, save game gitu, save game yang uh, bagus, atau mungkin kalian mau namatin lagi gitu dan harus namatin lagi karena nggak bisa dipakai gitu untuk save gamenya. Dan ya kayaknya cukup. Uh, segitu doang sih, untuk videonya mungkin agak sedikit ada pembahasannya juga. Cuman ya, kalau agak sedikit pusing, ya ya udahlah ya. <gifat> Namanya juga channel ini gitu ya. Dan ini ya, jadi cukup segitu doang untuk videonya. Dan thanks for watching. Bye-bye.